sun in an bali kena surya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 Pura Natar Sari Apuan berdiri di area yang sama dengan Pura Pusah Desa Adat Apuan dan Jelantik. Di Pura ini terdapat Padmasana yang berdampingan dengan Padma dan Gedong Simpen. Selain itu ada juga sejumlah persimpangan seperti pesimpangan Pura Pucat Padang Dawa, Pura Batu Bolong, dan lain-lain. Pura yang diempon oleh Desa Adat Apuan Gunudin, Jelantik, Pingi, dan Tua ini dikenal sebagai kayangan tempat memohon pasupati atau kekuatan magis untuk tapakan barong yang disakralkan. Oleh sebab itu setahun sekali, tatkala berlangsungnya puja wali atau piodalan di pura ini yang jatuh pada tumpuk lurut, maka puluhan tapakan barong atau ratu gede, akan berdatangan dan berhimpun di sini. Barong-barong tersebut berasal dari tempat-tempat suci yang ada di lima kabupaten di Bali, yakni Badung, Bangli, Gianyar, Jembrana, dan Tabanan, dalam rangka mengikuti ritual suci tengah malam. Menurut Purana, pura luhurna tersari yang ditulis Ketut Sudarsana dan Wayan Widarsana. Di pura ini, dipuja manifestasi Tuhan dalam wujud Dewata Nama Sangga yang disimbolkan dengan 9 tokoh pewayangan. Pada saat ritual suci tengah malam berlangsung, tapakan Dewata Nama Sangga dan seluruh tapakan barong yang hadir diturunkan dari Balai Paruman untuk Napak Pertiwi.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 Demikian sekilas mengenai paruman tapakan barong di Purunatarsari Apuan. Semoga konten seterah ini ada manfaatnya. Dan bila anda berkenan, silakan tekan tombol like dan subscribe. Dengan itu, anda telah berkontribusi untuk menunjang perkembangan kanal Balikjangi ke depan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan kami doakan anda selalu sehat sejahtera.